Appah dia. Ini Vai nak mih b dye Ikan מק jadi Yes. <laughs>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 alladhi syururi al al waqala fa minha Khá Alhamdulillah kita uji Allah Subhanahu wa taala tas nikmat dan ini nikmat ya serahkan kepada kita yang tercatat yang terbesar apa -apa? dari empat pengenalan kita terhadap dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah al-haq, dakwah yang benar dan alhamdulillah. da'i-da'i yang menyeru kepada dakwah sunnah juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berjumpa dengan mereka ya yang mana mereka telah mengambil dari ulama-ulama yang memiliki Keilmuan yang terpercaya dari orang atau ulama yang terpercaya, suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keberadaan dakwah ahli sunnah wal jamaah itu membawa keberkahan bagi manusia. Ya. Nas Allah Subhanahu wa ta'ala min jamaah wa subhanahu wa ta'ala pada pertemuan ini Insyaallah taala kita akan membahas suatu kitab Minkutubi Kutubi, kutubi Ahlis Sunnah Wal Jamaah yaitu kitab Al Aqidah Al Wasithiyah. Ya. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk ke inti kitab atau isi kitab maka Di sana ada beberapa Masalah Yang mungkin baik kita ketahui Iya Allah subhanahu wa ta'ala Assalamat wa al-afiyah Wa nas'allah subhanahu wa ta'ala At-tawfiq Iya Kata Syekhuna. Yasin Al-Adani rahimahullahu taala Beliau sudah meninggal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan di dalam kuburannya. Ya. Allahu musta'an. Ya. Beliau ini terbunuh karena Ya Di bom dan ulama ahli sunnah wal jamaah, kita ketahui bahwasannya teroris. Mereka mereka memiliki senjata dengan sangat mudahnya melepaskan Allahul Musta'an. Luruh kepada ahli sunnah wal jamaah, Allahul Musta'an. apa pada mimanu enawunu Ya Nas Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum ta Ini menunjukkan bahwasanya paling penyalewengan yang sangat, ya. yang sangat. Ya. di dalam aqidah. tak kala menghalalkan darah kaum muslimin ya. Kata Asy-Syaikh فَإِنَّا مَا يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ فِي دُنْيَاهُ عَلَى ثَمَرَتِهِ فِي Maka sesungguhnya perkara yang terpenting ya. yang selayaknya bagi seorang hamba ketahui dan juga pelajari ya. di dunia untuk menghasilkan, memperoleh buah dari ilmu tersebut, pengetahuan tersebut, di negeri akhirat adalah mempelajari ilmu aqidah. al mustamil ala masaili asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Yang mencakup, melingkup masail-masail, pembahasan-pembahasan, tentang nama-nama Robnya, Tuhannya, sifat-sifat Tuhannya. Dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Wa ala nahji aslafihi fi abuabila i'tiqad. Dan berada di atas manhaj. Metode ulamak-ulamaknya. ulama-ulamanya, ulama as salaf Uh, ya, metode tauriolota. Nerekotu mak bicara taurioloh. Sahabat Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega cawrioloi. Yeah, Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah, tanya tauriolota, yakni neneta. Allahul Musta'an. Walaupun iya, kalau Beliau apa, mereka berada di atas ya, Akidah yang benar Kita ikuti Kan tetapi kalau ya, Hanya sekadar anggapan Ia naruh riasat Tauriuloh Ada na Tauriuloh Maka ya, Apabila tidak sesuai dengan Tuntunan ya, Orang yang dikatakan betul-betul adalah tongang Maka risalai wih. Ya Jadi kata al-syeikh, karena itulah ahli sunnah wal jamaah dari dulu pendahulunya sampai ulama'-ulama' belakangan telah menulis suatu karya ilmu yang mulia' Terkait kitab-kitab, risalah-risalah, baik itu yang ringkas ataupun risalah-risalah yang meluas. Demikian pula penjelasan-penjelasan syarah. Ini telah mereka banyak menulis tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah kitab. Al Aqidah Al Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ahmad Ibn Abdil Halim Ibn Taimiyah Abu Al Abbas rahimahullahu taala. Ya. Di antara masalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Yasin hafizhahullahu taala ah rahimahullahu taala Kata beliau, "I'lam awalan, an as-salaf rahimahullahu taala kanat tariqatuhum fi janibi abu'abil i'tiqadi annahum yaqbaluna kullama sahha fihi ad-dalil min, kit min kitabin wa sunnah." Ketahuilah bahwasanya as-salaf ulama as-salaf pendahulu kita. Jalannya mereka di sisi Bab-bab aqidah Keyakinan Mereka menerima Seluruh Yang datang Dengannya Dalil Baik itu dari Al-Quran Maupun Sunnah Rasulullah S.A.W Wala wa alihi wa sahbihi wa salam Hanya Telah sahih dalil Telah ada dalil Yang warid dari Al-Quran Ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ambil sebagai pegangan. Ya, fahum ilman wa atqadan wa amalan yasirun ma'al kitab wa sunnah as-sahiha. Mereka berjalan di atas ilmu, keyakinan, amalan bersama Al-Quran dan Sunnah yang Sahih bin qayri ayu farriqu baina haditsin mutawatirin aw ahad dena pasilengngi makkadang katelah hadits mutawatir atau hadits ahad ya karena sebagian dari kaum muslimin kelompok dari kaum muslimin ada yang tidak memakai hadits-hadits yang namanya hadits ahad di dalam masalah-masalah akidah ya mereka membedakan padahal kapan hadis itu warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawatir ahad maka kita terima ulama terdahulu as-salaf di napas yang kita engka hadis mutawatir ada hadis ahad kemungkinan juga mereka yang berbicara tentang ini Nule dan kenak guru hadith, yakni Mustalahul Hadith, na pahammi atau dia cuma membaca agar italah hadis mutawatir, agar italah hadis ahad. Ya, yeah. Allahul Mustain, Allahul Mustaan. Jadi فكل ثابت صحيح وجب التأويل عليه والأخذ به semua dalil yang sabit telah tetap sahih maka wajib kita mengambil sebagai rujukan dan mengambil sebagai pegangan itu ahli sunnah wal jamaah Kata asy-Syaikh waqtu busalaf muqaddimu mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum mahsyudatun bidalik. buku-buku as-salaf baik itu ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama belakangan dari ulama as-salaf itu terpenuhi ya dengan dalil-dalil Yang mereka berpegang dengan dalil-dalil. Ya. Ahad juga mutawatir. Semuanya tanpa membedakan. Ya. ya. Allahumusta'an. Wa la yakhfadhalika ala manittola'afiha. Dan ini tidak tersembunyi, tidak tersemarkan lagi bagi siapa yang mengamati, ya. menela'ah pada kitab-kitab ulama. Maka hendaknya kita di atas jalan ini, kita berpegang. Dan selainnya, kita tolak. iya ini hendaknya seorang muslim dan muslimah berpegang. Yaitu di atas manhaj Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kata asyik wa amatori katulkolab gayro marudiyah si rotuhum. Adapun jalannya taumunrieh, artinya maksudnya orang yang belakangan yang tidak di atas jalan as salaf. Adapun kalau taumunrieh naiknya si cejokmi ya manhaj as-salaf ya. maka tentunya bukan itu yang dimaksud tetapi orang-orang ya, belakangan yang tidak berjalan ya, berseberangan dengan metode manhaj ahli sunnah wal jamaah ya yani dari kalangan ahlul bidah dan pengikut hawa nafsu ya pada khilaf ma alaihi ulaika salaf maka mereka berjalan ya, berbeda ya bertabrakan dengan jalannya ulama as-salaf kenapa karena rujukan mereka adalah akal akalangnge minapun riolo ya Allahul mustaan dan juga iya Mendahulukan akal. Serta al-hakam. Ini mungkin hikmah-hikmah. Ya. Fakullu amrin tilkal tilkal'ukul al-mauhumah al-mutahyiru qabiluhu. Ya. Ini yani setiap perkara yang akalnya mencocoki. Ya. Dia terima. Ya, yang mana akal ini ya, bimbang, tetapi tak kala mencocoki ya, sesuatu tersebut, ini akalnya sesuai dengan perasaannya dan juga akalnya dia terima. Ya, karena sandarannya mereka adalah akal, ini yang paling pertama. Walaupun, ya, misalnya kebetulan. Syariat juga sesuai ya, atau berkas sesuai dengan, dengan akalnya, maka itu tentunya mereka lebih senang. Ya, Allahul Musta'in, fa'inwafa kasharak istaknasubi. Ya. Kalau kebetulan ya, syariat ini mencocoki keinginan hawa nafsu dan akalnya, maka dia ya, tambah ya, senang dengan hal tersebut. Ya. Ya. Dan seluruh perkara yang menyelisihi akal mereka Maka Dia menolaknya Atau memalingkan kemaknaian yang lain Dia salingkan maknanya walaupun ya sesuai dengan syariat yakni perkara tersebut sesuai dengan syariat tapi akalnya menolak hawa nafsunya tidak sesuai maka dia menolaknya atau memalingkan kemakna yang diinginkan Allah Musta'an. ya Adapun As-salaf tidak demikian. Dia berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa ya. indahum awalan wa ya. Jadi yang pokok, dasar ya, pijakannya mereka adalah akal. Akal napa ki pertama dan terakhir, ya, wa lahu bala, lahu bala, ada syariat maka dia tidak perhatian, pasang perhatian dengan hal tersebut, apalagi dalam masalah-masalah akidah, tambah. Tidak ada perhatiannya. Allahul Musta'an. Ya. Di sini ada dua contoh disebutkan. Yakni kisah orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyeleweng. Menyeleweng dari akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Disebutkan... Ya. Oleh Imam al khatib Al-Baghdadi di dalam tarikhnya. Imam al di dalam asyir Dan juga di dalam Al-Mizan. Serta Ibnu Kathir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwasanya Amr Ibn Ubaid. Yaitu Al-Mu'tazilah. Ini pentulannya orang-orang Mu'tazilah. Zaim. Sami'ah hadis Abdullah, ibn ibn Abdullah ibn Mas'udin. Abdullah ibn Mas'ud, dia mendengarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'alaan. Yani hadaseni asodikul masduk, kata Abdullah ibn Mas'ud di dalam hadis. Menceritakan kepadaku as-sadiq al masduk. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat sadiq, jujur. Ya. ucapan, hati, perbuatan. Ya. Al-Masduq juga ya. diakui kejujurannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Inna ahadakum yujma'u khulkuhu. Sampai akhir hadis sungguhnya seorang diantara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut Rahim ibunya, ya empat puluh hari, yaitu um, mani, ya. sampai akhir hadis segumpal darah, segumpal daging, sampai Allah Subhanahu Wa Taala ya, tiupkan ruh. Ini yani, syahidnya, ya berkata Amr ibnu Ubaid. Dia mengingkari hadis ini. Dia menolak, tidak ya, tidak percaya dengan hadis tersebut. Ya. Ya. Ya. Kata beliau, Allah Sami itu Al-As-Sami. Al-As-Sami itu Al-As-Sami. al as lakadaptuh. ya. ya, al as mendengarkan hadis ini darinya maka aku akan dustakan al Ini proses yang terjadi di dalam rahim ibu dari status mani, ini berkumpulnya mani perempuan dan perempuan. ibu sampai Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ditiupkan, ru, ditetapkan ya, rezeki ajalnya, ya. bahagia sengsara dan lain sebagainya dari ya. takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Katanya seandainya, ya, sekiranya aku mendengar Al-Akmash, yaitu Sulaiman Ibn Mihron ya, Abu Muhammad Al-Kufi yaitu disebut dari termasuk sanat-sanat ya, periwayat ya, Imam Muslim ya. katanya kalau saya mendengar Al-Akmash berbicara seperti ini maka aku akan dustakan ya. walau itu Zaid ibnu Wahab Ya hadha ma ajabtuhu ya. Seandainya aku mendengar Zaid ibn Wahhab ya. berbicara seperti ini maka aku tidak akan menjawabnya. Iya. Walau sambil itu Abdullahi bin Mas'ud. Ya hadha ma qabiltu ya. Seandainya aku mendengar Abdullah Mas'ud, Abdullahi bin Mas'ud mengatakan ini maka aku tidak akan menerimanya. Walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hada la radatuhu Seandainya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini aku akan menolaknya aku menolaknya Iya taubat tanah sangalena nas Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat ya. Walau sami'tu Allah ya taqul yaqulu hada la qultu lahu laisa ala hada akhatta Sekiranya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, kata Amr Ibnu Ubaid Al Mu'tazili, maka aku akan berkata kepadanya, wal billah nas Allah Subhanahu wa taala ay yahfazuna min -zaidh, qulub wal -a'mal. Ya, katanya Sekiranya seandainya aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini, maka aku akan katakan kepadanya, Laisa ala "Bukan di atas ini, ya, kamu mengambil." ya Perjanjian kami, janji kami, yakni dari manusia, Allah mengambil janji dari manusia, tak kala diciptakan di muka bumi, ya. Nas Allah subhanahu wa ta'ala. at -tabad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Nantiasa memberikan kita kekokohan di atas agama. Dan menjaga lisan-lisan kita dari ketergelinciran. Iya. Berkata Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Wahadami akbahil kufr. Ini adalah seburuk-buruk. Sebusuk-busuk kekufuran. Iya. Iya. Laganahu Allah inkana kala hada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknatnya jika ia mengucapkan seperti ini. Yakni Amr ibnu Ubaid. Wajda kana makduban alehi faala man kada balehi ma yastahiq. Kalau ucapan ini dusta atasnya. iya maka maksudnya ya, difitnah bahwasanya Amr ibn Ubaid berucap seperti itu kata Imam Ibnu Kasir ya, wa ma yastahik. maka ya, atas orang yang berdusta atas Amr ibn Ubaid Amr ibn Ubaid apa yang layak yang pantas untuknya berupa siksaan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahidnya. Ya, dinisbahkan ini kepada Amr Ibn Ubay, Rasul Mu'tazilah, pimpinan Mu'tazilah. Dia berucap seperti itu menolak hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala wasallam wa karena mendahulukan akalnya dena tama akalanna nasangalena. Allahul Musta'ana. Contoh yang kedua. Wa'adamu min hadha ma thabata min al al jahm ibn Safwan. Dan lebih parah dari ini. Apa yang thabit dari al jahm ibn Safwan. Jahmiya. Di sini penisbatan, penisbatan uh, jahmiya. Ya juga menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. kana lahu sahibun yukrimuhu wa yuqaddimuhu ala ghairihi. Bahwasanya dia dulu memiliki teman yang memuliakannya, yang mendahulukannya di atas selainnya. Ya. Fa idahu waqa'a fasihan wa Tiba-tiba dia terjadi padanya, ya suatu fasihan wa robi, yakni iya Keterger, ketergelinciran dalam pemahaman iya kila luh yukrimuk maka dikatakan kepadanya dah dihil ayah tak kala ia melewati ayat ini ar rahmanu al arshistawa Wakwalau wajat tu sabil ilah kihah min al la ya. faal tu. Ya katanya Ar-Rahman tak kala dia membaca ayat Ar-Rahman Alal al arushistawa Allah subhanahu wa taala yang maha perahma pengasih bersemayam di atas arush. Ya apa Kata Jaham Ibn Sofwan, Kalau aku dapat jalan ya, cara untuk menghapusnya dari mushaf, Kalimat itu maka aku akan hilangkan di mushaf. Ya. Allahul Musta'an. Satu huruf saja ya, dihilangkan atau kita berkeyakinan bahwasanya huruf ini bukan dari mushaf maka seorang bisa kafir karena mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala ya, keterjagaan firman Allah Subhanahu taala Al-Qur'an ya. kalau dia ingkari ini bukan dari mushaf atau dia menambahkan itu kekufuran nas Allah Subhanahu wa taala salamata wal afiyah. ini ayat ya. kalimat ar-rahman 'alal arsh istawa ini ia ingin hilangkan di mushaf. Hapus. Ya, ya maka dia. Fahtamaltu hadih. Ya, ini dia masih sabar. Ya, ya ini temannya ini. Ya. Tumma innahu bainama huwa yakra' Kemudian tak kalah dia membaca. Di dalam surah Tawasimim. Surah Al-Qasas ya. ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surah tersebut. Ya wal mushaf fi hijrihi itmarra bi dzikri Musa alaihi salam dan musab di pangkuannya maka tak kala lewat penyebutan nabi Musa alaihi salam pada faal mushaf bi yadihi tak kala lewat penyebutan nabi Musa alaihi salam maka kemungkinan temannya yang membaca ya teman Jaham Ibn Sofwan, ya, yang melakukan bertindak, berkata seperti ini tadi, setelah mendengar temannya, ya yakni sekiranya aku dapat jalan, cara untuk menghilangkan kalimat itu dari mushaf maka aku akan lakukan. Yang kedua, dia baca lagi, temannya yaitu Tawasimim, surah Al-Qasas, mana di dalamnya ada penyebutan, Isa, apa Nabi Musa alaihissalam dia Jaham Ibn Safwan ya, menolak mushab tersebut dengan tangan dan kakinya. Ya. Artinya dia ini. Dorong mushaf itu dengan tangan dan kakinya. Allahul Musta'an. Wa qala ayyu syai'in hadha. Apa ini? Di sini, sampai di sini, kisah. Tidak dilanjutkan. Dakarahu hahuna falam yutimma zikruh. Ya. Zikruhu. Jelas ya? Artinya dia menolak. Ya. Al-Quran secara keseluruhan. Musal. Ya. Allahul Musta'an. Ajinamih, sokangi akurangih, sibali manna. Ya, Ini suatu kekupuran. Nas Allah subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah. Ini disebutkan oleh ya, Imam uh, Ibn Abi Hatim di dalam kitab As-Sunnah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Uluh, karya Imam Al-Zahabi dan selainnya. Dan juga Abdullah Ibn Ahmad. Nasallah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamatawal Afiyah. Ya, kisah ini disebutkan atau disahihkan oleh As-Syeikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Al-Uluh. Ya, InsyaAllah ta'ala Naktafi bihadhal qadar Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan manfaat Dengan apa yang telah kita dengarkan Dan kita mengikuti Ucapan-ucapan ya, yang baik Darinya dengan penyikutan yang baik Ya Ilahuna subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilah illa anta Wa astaghfiruka atubu laik